Oke, oke, oke, warna merah nih. Ah, ini oke, oke, ini oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Oke kita lihat, -lihat dulu ini kayak restock deh semua Oh enggak tepatnya Oke ini depan tidak bisa nih. baru ini Glory Chaser ini ada dua nih Tuh oh, anjir Ini ada Denos Terus ada bagian ini. ini GMC Oh ada merah ini ada ini ada yang birunya Ini ada merah. merah uh. Kita terus obrak abrek Pro impala, uh ini jadi ada barbie ekstra nih. Ada yang tumbuh, tibut, kayaknya sudah lebar. Baru ya kita sing, dulu guys. sudah oh, hai, ada dua lagi nih, hai, ada koleksi masih. Kadonya yang lama. Di sini ada McLaren F1 yang warna hitam. Coba lihat ya. Wah, ini. Teksi cockpit McLaren juga kasih. Terus warnanya unik. Wah, ini kayaknya udah itu ada lagi tuh ya, air. Iya, akhirnya dapat dicolok atau mana ya? Cefi, mana biru? Eh, merahnya merah. merah sama biru merah cakep kenapa bro mana ada biru mana? tapi ini ya Mazda keren juga sih tamponnya ya lucu karena nih mau diambil nih tiga-tiganya kedua aja nih proteksi juga deh, oh, kamu juga emas, Oke kita lihat-lihat lagi, kita lihat normal sih, Oke okay guys, itu aja nih saya berdua ini. Hasil kita bayar, let's go Cikrawan. Oke, okay, lihat-lihat. Oh, disportnya premium ya? Diskonnya 30 persen. oh ini adalah ini terbuka, berarti dari buku. sekarang ini ini untuk... Seri Prancis, Seri italy kali. Uh, merahnya. Cakep Uh. Ini Tesla, uh, tidak mau. banget. Dan keren-keren Saya fast and first nya masih, uh master, uh uh takut, takut, wuh, wuh, wuh, uh wuh, wuh, wuh, ini seri-seri ini ya, special pack, 170. Oke okay lah, kita ambil ini ya, aku senang merahnya, takut Oke okay guys, ada dua aja, tv merah sama Latroka next kita ke tempat yang lain Oke okay, kita oke okay, guys kita masuk ke kit station kita lihat ada apa aja ya kita. kita lihat apakah sudah restock ini ada apa kan, sih? saya sudah restock nih, oke okay guys saat ini saya lagi di Karawaci Ini ada lagi nih. Ini ada lagi nih. Doricaser. Kita lihat aja dari atasnya. Ada yang menarik. Alat troka lagi. Hahaha. <tuh> ini kayaknya udah restek Nah, ya itu taksi ini lewantah kartu semuanya kita putar minus keren temen -temen. Oke lah, sudah, pulang, sudah. Oh. Oke, kita lihat. ini cewebel R cakep juga ya ini spesial pack harus 20% kelima itu seperti Guys, di berikutnya kita lihat. Oh, oh, apa ini? Oh my god. Kita dapat lagi, guys. Eh, yeah, dapat lagi yang kedua nih. Kita cari-cari lagi. Wah, ada Regent Express. Wah, ini dia jenis ekspres banyak ya. oke kita bikin oke, itu lagi. Saya tahu udah berani nah, semoga kita deng tak koma apa dulu ya, jadi dulu ya cakep, cakep. Oke okay guys, saya cari-cari dulu ya di saya di sini. Ternyata harganya beda guys, lima puluh ribu. saya di terbaru, tapi gak apa-apa sih. Oke, okay. oke okay guys. Untuk perhentian berikutnya, di ini dapatnya syukur memang harganya premium karena sudah tahu yang jual. dapatnya banyak sikat lah sikatlah bapaknya dapat kayak gini, sampai kamu sikat. Oke, okay. itu aja guys, hunting saya hari ini sampai ketemu lagi. Bye bye. Hello guys, akhirnya saya sudah sampai di rumah. Nah, ini saya akan review apa yang saya dapatkan saya hunting hari ini. Jadi pulang kerja langsung saya mampir di Karo Lipo Karawaci Tangerang. Nah ini di toys Kingdom saya dapat dua, uh, saya dapat dua, yaitu Chevy, Chevy warna merah ya. Sebelumnya ada warna biru ya. Nah ini varian yang warna barunya warna biru, eh warna merah, sorry. Saya tertarik dengan warna merahnya ini cakep banget merahnya itu ya. Uh, seperti ini ya tapi sebelumnya warna biru juga cakep sih tapi saya lebih suka warna merah nih untuk melihatnya dan ketika saya dapat dari langsung saya serok gitu ya terus yang kedua saya dapat latroka nah ini latroka ini juga sangat sulit sekali nyari di gantungan gitu nah akhirnya saya nih di gantungan gitu karena memang jarang sekali ada di gantungan Dimanapun saya sudah berkali-kali nyari di gantungan gak dapet-dapet dan akhirnya saya dapat latroka gold yang sebelumnya ada warna putih warna hitam sebenarnya variannya banyak banget nih tapi saya termasuk fokusannya ke latroka jadi saya ambil saja terus saya tadi juga mampir ke kit station Lipo Karawaci harganya 32000 normal ya Nah ini juga saya ambil lagi nih latroka karena sangat sulit sekali saya dapat digantungan akhir saya ambil gitu ya karena selama ini saya hunting itu nggak pernah dapat dapat nah ini karena saya dapat lagi jadi langsung saya hunting serok dua gitu ya dengan harga normal gitu nah ini juga tadi di station sudah mulai restock juga gitu ya cuman ya karena keduluan orang-orang gitu jadi keduluan hunter lain tidak kebagian dan untuk masih ada kebagian troka juga, ini ada dua latroka. Nah, yang paling mencengangkan, nah tadi selain saya jalan-jalan ke kit station, nah di sampingnya itu ada toko anak-anak gitu ya, toko anak-anak dan ternyata dia menjual juga Hot Wheel gitu ya, Hot Wheel dan tadi baru restock, saya bongkar bongkar bongkar bongkar dan ternyata saya mendapatkan TLC 80 yang kedua saya, yang sebelumnya nah saya dapat di Indomaret. Cuman yang spesial di sini adalah harganya. Karena TLC ini termasuk premium kata Mbak tokonya. Nah, harganya teman-teman 49950000 Dan ternyata eh, toko ini tahu yang mana yang premium, mana yang diincar orang. Nah, dibuatnya lah premium. Tetapi kalau harga normalnya 32900 sama seperti ini. Tapi karena tahu ini banyak dicari orang akhirnya dinaikkan harganya menjadi 49.900 ya aduh saya juga geleng kok nggak sama ya di gantungan tapi ya serok aja gitu ya mau nggak mau karena TLC ini juga jarang sekali di gantungan dan ya ini TLC saya yang kedua ini tadi ada di kalau di Lipo Karawaci dan sampingnya kit station tadi nah, di sini kit station jadi ada ternyata ada juga gantungan tadi baru restock langsung saya serok dapat ini. Terus ada juga tadi Regin, Regin juga dibuat premium teman-teman. Harga 49.900. Terus ada juga stok baker juga yang warna hitam itu juga dibuat 49.000 49 karena harga premium. Jadi tokonya tahu bahwa itu banyak diincar oleh hunter-hunter gitu. -hunter. Nah, ini hunting saya di hari ini pulang dari kerja langsung saya mampir sini dan ini hasilnya. Oke, okay, itu aja hunting saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di pojok kanan bawah. Oke, okay, sampai ketemu di video saya berikutnya, bye-bye.